Pasti Panjenengan berdua punya masalah ya toh. Iya Lah, kok dia bisa tahu? Ya iyalah, namanya juga orang sakti. <tik> Ayo, silahkan. Siapa yang mau konsultasi duluan? Saya Mbah. Jangan panggil saya Mbah, panggil aja Gus.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 saya sepi penonton. Oh, oh alah. Pantas saja, Panjenengan sepi penonton. Soalnya, kerjaan Panjenengan ini tidak cocok sama kodamnya Panjenengan. Terus, saya harus ngapain, Gus? Bentar. Siko bagi duo. Siko bagi duo. Ida naik juga. Tekan samu-samu, Iya. Yeah. Wah, keren banget! Kok bisa sih dia ngelorin palu gitu? Wow! Ya iyalah, namanya juga orang sakti. Panjenengan denger bye baik ya, untuk menjadi kaya raya.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 ya udah deh Asalkan gua bisa kaya raya nantinya Ya gak masalah sih Yowis Nanti bayarnya kes ya Sekarang giliran mas yang gigit tonggos, Monggo mas Oke Gus Keluhannya apa mas Gini Gus embah saya pengen ngedapetin cewek. Huh? Saya gak yakin dia mau sama saya. Oh, oh alah, pelet Kelihatan sih dari wajah panjenengan. Sudah pasti gak ada cewek yang mau sama panjenengan. Kecuali saya turun tangan. Saya yang bantu. Wow. Wah, kalau gitu tolong bantuin saya Gus. Berapapun akan saya bayar Wih, kalau gitu Panjenengan punya foto target enggak? Ada, ada Bentar Gus Nah, ini dia orangnya Ini waipu saya Gus What? apa apa nih? Aduh, maafin saya Gus Saya gak maksud menyinggung Panjenengan Iki kurang ajar ya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 cara menyembuhkannya dengan dibor panjenengan siap, saya sembuhkan baik Gus mana, sini kepalanya salah salah salah Ah Tenang. Oh tenang Oh tenang Oh Di video kali ini, gue akan kembali membongkar rahasia Di balik ilmu yang katanya hitam dan ilmu yang katanya putih, karena ini adalah ilmu merah. Wush! Pada ilmu merah kali ini, gua akan mendatangi, menggerbek plus membongkar rahasia dibalik seseorang yang mengaku-ngaku sakti, menggunakan trik untuk pengobatan dengan berkedok agama, mengaku-ngaku punya ilmu laduni dan karomah, padahal semuanya pakai trik sulap. Bruh.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 Berdasarkan undangan terbuka yang dibuat oleh Mas Ujinya sendiri, gitu, Pak. Oh, gitu. Kalau kamu siapa? Saya, Pak. Hah? Saya, saya gamers biru. Kamu, gue, gue pengangguran kuning. Jadi, intinya gimana nih, Pak? Kita boleh nggak pembuktian?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 Nah, gitu dong dari tadi Terus punya kamu mana? Hah? Gue juga Yaudah, bentar Ini, be. Kalau kamu? Kalau dia masih pelajar, Pak Belum ada KTP Yaudah Terus KTP kamu mana? What? Saya juga, Toh Saya gak bawa KTP Mek. Ada di saku belakang. Oalah. Oh, Hooh, oh, teman. Ternyata ada. Hooh, oh, teman. Bah. Lah, kok dilihat-lihat malah saktian si Kandes ya? Iya, ya. Ini saya data dulu ya. Saya catat dulu di kantor.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 Mancing sudah melakukan amalan-amalan yang saya syaratkan. Sudah, Gus. Ashiap. Ah, Kalau begitu langsung aja ucapkan mantranya. Baik, Gus. Wziyo, wzi. Besiyo, besi. Wah, dia berubah. Ini udah jadi kebal dia.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 Katanya kebal Kalau gak berani Bilang aja Nih ya Jikalau Terbukti Saya beneran kebal Ente mau kasih saya apa? Ha? Hmm Saya kasih iphone deh Gimana? Enak aja Tunggu dulu Masalahnya beda ini Tambah rebus kornet gimana? Mau gak?